Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembagian Kita awali pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Nah, anak-anak, pembagian itu apa? Ya, pembagian itu adalah pengurangan berulang Bagaimana cara mengerjakannya? Terus bagaimana sih kok pengurangannya berulang-ulang? Kita hari ini akan belajar tentang ini, anak-anak. Simak video penjelasan dari Bu Vicky. Baik, kita akan lanjut ke, ke contoh pembahasannya ya. Nah, Ibu Vicky di sini mempunyai 6 sedotan, anak-anak. 6 sedotan ini akan Ibu bagikan kepada tiga orang anak. Ada Fahri, Al, dan Tia. Kira-kira, kalau enam sedotan ini kita bagikan ke enam orang, ketiga orang anak, setiap anak mendapatkan berapa ya? Nah, cara membagikannya adalah yang pertama, setiap anak itu harus kita berikan dulu satu-satu. Fahri satu, kemudian Al dapat satu, Tia dapat satu. Nah, coba, masih ada nggak sisa sedotan di tangan Ibu Vicky? Ternyata masih ada. Nah, pembagian itu dia harus habis semua yang kita bagikan. Jadi, di tangan Ibu Vicky ini harus kosong. Maka kita bagikan lagi ini ke Fahri, kemudian ini ke Al, dan ini ke Tia. Jadi, setiap anak mendapatkan berapa sedotan tadi? Dapat dua sedotan ya. Fahri dapat dua, Al dapat dua, dan Tia mendapat dua. Jadi dari enam sedotan tadi, jika dibagikan ke tiga orang anak maka setiap anak mendapatkan dua sedotan. Nah, coba lihat kalimat matematikanya seperti apa. Ini adalah kalimat matematikanya. 6 dibagi tiga sama dengan 2 Tadi ada enam sedotan yang dibagikan kepada tiga orang anak Maka masing-masing anak mendapatkan dua sedotan Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 Baik anak-anak selanjutnya kita lihat contoh yang kedua uh, Ibu Vicky mempunyai 10 mutiara sintesis nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sepuluh. 10 Nah, 10 mutiara ini akan ibu bagikan kepada lima orang anak Ingat ya, kalau kita membagikan itu Berarti kita tidak boleh ada sisa lagi sama kita Ini harus kosong nanti Semua mutiaranya harus hmm, diberikan kepada lima orang anak yang ada di sini Nah, ibu akan berikan 10 mutiara ini kepada lima orang anak Yaitu pada Rara, Tia, Al, Raka, dan Fahri Kira-kira mereka akan mendapatkan berapa ya masing-masing anak Lihat, pertama kita bagikan dulu satu-satu Kita Rara satu, kemudian Tia satu Al satu Satu Terus Fahri satu, nah masih ada sisanya kan Nah sisanya ini kemudian kita berikan lagi Ke Rara Kemudian Tia Al Raka Dan Fahri Nah coba lihat sudah habis kan? Coba sekarang kita lihat masing-masing anak mendapatkan berapa? Nah, masing-masing anak mendapatkan dua mutiara. Jadi, apa kesimpulannya? Nah, 10 mutiara tadi jika dibagikan kepada lima orang anak, maka masing-masing anak mendapatkan dua mutiara. Bagaimana kalimat matematikanya? Nah, ini adalah kalimat matematikanya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi, 10 mutiara yang ibu miliki tadi... Jika dibagikan kepada lima orang anak, maka setiap anak mendapatkan dua mutiara Anak-anak, karena pengertian pembagian itu adalah pengurangan berulang Berarti, cara membagikan ini, 10 dibagi 5 kita bisa mengerjakannya secara berulang Coba Kita lihat ya, Nah, 10 dibagi 5 berarti kita tuliskan 10 dikurang 5 Nah, kita kurangkan sampai hasilnya nanti 0 10 dikurang 5 hasil, uh, Hasilnya berapa? 5 ya Kita tuliskan kecil di sini, 5 Kemudian, karena masih ada sisa 5 Kita kurangkan lagi dengan 5 Kurang 5 5 dikurang 5, sama dengan berapa? Dengan 0 kan? Nah, sekarang karena sudah 0 Kita bisa hitung berapa kali pengurangan yang terjadi 1, 2, jadi... 10 dibagi 5 sama dengan 2 Nah, ini adalah cara pengurangannya 10 dibagi 5 sama dengan 2 Baik uh, Ini ada contoh soal 15 dibagi 5 Nah, kita mengerjakan dengan cara pengurangan berulang Ingat ya, kita harus mengurangkannya sampai hasilnya 0 15 dikurang 5 15 kurang 5, sisanya berapa anak-anak? Sisanya 10, kita tuliskan sisanya itu di atas Nah, karena masih ada sisa, belum 0 ya 10, kita kurangkan dengan 5 lagi Kemudian, 10 dikurang 5, berapa sisanya? 5 Nah, kemudian, karena masih ada sisa, 5 dikurang 5 Sama dengan? Ya, sama dengan 0 Nah, kalau hasilnya sudah 0, berarti Berarti sudah selesai pengurangannya Sekarang kita hitung Ada berapa kali pengurangan Satu Dua Tiga kan Berarti 15 Dibagi 5 sama dengan 3 Seperti ini Demikian ya anak-anak Contoh-contoh soal tentang pembagian Nanti abang dan kakak di rumah Bisa Berlatih dengan mengerjakan soal yang ada di buku Assalamualaikum